Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta Ratu Adil Muhammad Mahdi yang dirahmati Allah. Kalau orang Jawa mengatakan Ratu Adil, ya, orang Islam mengatakan "Mahdi" itu sama saja, tidak ada bedanya. Ya, satu nama, satu orang, banyak nama, ya. dan... Pasti akan ya, ada nama-nama lain, selain dari nama-nama yang dikenal ini. Beliau adalah seorang tokoh penting, bahkan di barat ini sekarang ada sebuah kajian khusus terakhir zaman. Yang mengkaji, ya, dipelajari siapa rumah ini, itu dikaji secara, secara ilmiah bahkan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha juga sudah sudah mengetahui ini pemimpin di akhir zaman. Rasulullah SAW memberikan sebuah tanda-tanda yang sangat transparan, ya sangat transparan. sangat detail Rasulullah saw bersabda dari Abu Sayyid al-Fuddin berkata, Rasulullah saw bersabda al-Mahdi itu dari keturunan ini memberi kabar gembira kepada kita bahwa Rasulullah silsilah keturunannya itu bersambung terus yang kita sudah bahas sosok besar yang kedua Sultan Aulia Syabul Qadir adalah dari keturunan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW ketika mengatakan keturunan ketika mengatakan ini ada adalah anakku keturunanku anakku itu mengandung sebuah penghormatan, pemuliaan yang luar biasa bagi keturunan Rasul dan ini tidaknya disadari oleh keturunan beliau bahwa dari zuriat Rasulullah itu Akan lahirlah Al-Mahdi Ratu Adil Sehingga Orang Jawa mengatakan Itu dari keturunan Wali Songo Ya Karena Wali Songo banyak keturunan Rasulullah sehingga tersambunglah apa yang disampaikan oleh orang-orang Jawa ini dengan insafnya Rasulullah bahwa beliau adalah keturunan fisiknya dahinya lebar hidungnya mancung dahinya lebar gambarkan kecerdasannya hidungnya mancung menampakkan gantengannya. dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman kata-kata Rasulullah luar biasa, bumi sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan kezaliman berarti sebelum terjadinya zaman keadilan penuh bumi ini dengan zaman edan saya sampaikan dalam presentasi Rasulullah itu adalah pengantar sebelum munculnya Imam Mahdi, Zaman Edan. Dan di Zaman Edan tersebut, bumi dipenuhi dengan kejahatan. Orang-orang berbuat jahat. terjadi di zaman edan yang saya sampaikan banyak orang-orang yang lugu terbelenggu orang-orang yang mencuri dimuliakan orang-orang yang jujur malah hancur kita sekarang melihat para koruptor mencuri uang negara yang harusnya dihinakan harusnya harta asetnya itu disita membalikkan apa yang korupsi jadi hukum dengan seberat-beratnya bahkan di Cina orang-orang yang korupsi dihukum tembak mati. ini yang terjadi semestinya orang-orang yang jahat harus Adili dengan seadil-adil Dapat hukuman yang Seadil-adilnya Dan orang-orang yang jujur Orang-orang yang amanah Semestinya mendapat tempat yang Mulia, yang bagus Tidak hancur Namun itulah yang terjadi di zaman edan Orang yang berjudi semakin jadi-jadi Apalagi sebelum piala dunia ini Final piala dunia makin menjadi-jadi orang memasang taruhan ada yang taruhan uang, ada yang taruhan rumah ada yang taruhan anak anaknya bahkan istrinya kita tidak tahu karena orang menjadi gila kehilangan akal waras edan orang-orang gila itu kehilangan akal sehat Dan banyak yang lupa dengan anak istrinya, lupa tetangga, lupa teman, sibuk dengan dirinya, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Anak istrinya menangis dan berulikan. Inilah zaman sebelum datangnya zaman Ratu Adil. Orang baik turun-turun. Orang yang salah malah justru bersenang-senang. Yang benar, kebingungan. Yang bejat, naik pangkat. Orang yang baik malah turun luntah Ini zaman-zaman di mana kita berada. Namun zaman itu akan berakhir. Akan selesai. Sehingga dikatakan oleh Prabu Jayabaya. Amargo zaman iku bakal sirna. Lan nih yo iku zaman Ratu Adil. Zaman kamulian. Mula sing, tatak, sing tabah sing kuku. Ojo keperanan ombyak ing zaman entenana. kamu zamani kamulian. zamaning Ratu Adil. Karena zaman itu akan berakhir. Dan gantinya itu zaman ratu adil. Zaman kemuliaan. Makanya tegar. Yang tabah, yang kuat, yang senang hati terbawa arus zaman. Tunggulah zaman kemuliaan. Zaman ratu adil. Ini. Ini kata Rasulullah. Bumi akan dipenuhi dengan keadilan. Sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezalim. dan ia akan berkuasa selama tujuh tahun saja tidak pernah hadis abdul ya, tujuh tahun tapi tujuh tahun warisannya sampai akhir zaman masuk hari kiamat bulku Pro Inilah detik-detik saat-saat dimana Ratu Adil Muhammadiyah akan masuk ke alam dimana kita berada hari ini. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, termasuk orang-orang yang berhimpun dalam mencintai alam pemerapi.